halo teman-teman selamat siang jadi kali ini saya membuat cat pelak warna merah yang pertama-tama kita itu buat warna putih dasar warna putih ya guys ya jadi buat kawan-kawan baca Oke, okay, yang kedua kita buat cat warna merah. Merahnya agak tebal aja kita buat. Oke, okay, kita putar-putar lingkarnya biar cat merahnya biar rata ya guys ya. Nah Udah nampak itu warna merahnya. ya keren banget jadi buat kawan-kawan yang ada yang mau dicek pelaknya kayak beginilah cara yang cek pelaknya kita harus sabar pelak yang kita itu harus kita putar-putar biar rata dia guys ya nah udah udah nampak kemerahnya keren kan guys Ya. Sudah selesai ya teman-teman Jadi kita tunggu dulu Pelaknya dan cetnya Biar kering ya teman-teman Biar kita pasangnya teman-teman Nah inilah hasilnya teman-teman Nah kita pasang dulu ya guys Kita coba dulu kita pasang Seperti semula ya udah selesai ya teman-teman jadi kita pasang dulu nah, inilah hasilnya teman-teman keren ya teman-teman teman-teman kita cuci dulu motornya teman-teman biar tambah bersih ya teman-teman sekarang udah bersih ya teman-teman Nah inilah motornya teman-teman hasilnya teman-teman Oke kita udah sampai di rumah Terima kasih semuanya sudah menonton video kami. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, share. Terima kasih juah-juah.